Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya e, Kali ini saya akan sharing lagi Tentang cara install ulang Windows 10 Lengkap ya Sampai download driver Dan install driver kayak gitu Lengkap ya e, Saya mau menginstall Windows di laptop kasus nah ini yang diperlukan ini USB video stabil windows ya teman-teman bisa beli atau download dan membuat sendiri kalau mau membuat sendiri silahkan lihat di deskripsi saya nah ini untuk cara-cara masuk BIOSnya karena berbeda-beda ya teman-teman hanya menekan-tekan tombol ini ketika laptop restart ya ini tampilan BIOS ingat di menu boot uh, USB atau DVD nya taruh di atas ya taruh di atas dengan menekan tombol F6 dan ketika dikebawahin itu menekan tombol F5 kayak gitu oke paham ya jadi kalau sudah di sini kalau sudah ada di urutan teratas teman-teman tinggal tekan F10 untuk menyimpan dan merestar laptop kayak gitu ya di sini jika ada uh, apa tulisan press NK teman-teman tekan apa aja tombol gitu. yang penting jangan tombol power ya. Mati nanti laptopnya Ini tampilan awal ketika kita mau install ulang Windows 10. Di sini jangan teman-teman atur di Indonesia ya dan langsung saja install. oke okay, di proses ini silahkan di checklist di bagian ini dan next kita pilih yang bawah karena saya menginstal di harddisk yang baru ini saya akan hapus semua dan akan menghapus data semuanya ya karena tidak dihapus ini tidak bisa menginstal windows kayak gitu oke okay. ini dihapus semua bagi teman-teman yang eh, di harddisknya ada data silahkan di backup dulu ya kayak gitu karena saya ini enggak ada datanya saya delete semua dan kita bikin baru dengan mengklik new ya saya membuat satu partisi oke, nah ini ini yang biru ini itu lokasi windowsnya ya yang biru ini garis biru ini lokasi windows ya paham ya oke kalau udah paham tinggal next saja. nah ini proses install windows silahkan teman-teman tunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit karena video saya percepat ya agar durasinya juga enggak panjang agar teman-teman juga enggak kelamaan nunggunya saya percepat saja Restra, restart sekarang atau nunggu juga nanti dia restart sendiri ya di proses ini silahkan ditunggu saja jika di proses ini bootingnya ke flash disk lagi atau bootingnya enggak ke hard disk silahkan flash teman-teman cabut dulu ya dan coba restart lagi Oke, ini ditunggu saja lagi proses eh, setting Windows bawaan dulu ya <tuh> nah di proses ini silahkan tentukan bahasa saya biasanya pakai United States ya nah, biasa pakai yang ini karena biasanya pakai yang United Kingdom itu keyboardnya tertukar kayak gitu Kayak eh, tombol X sama titik dulu itu tertukar nah ini silahkan tekan continue dan tunggu sebentar ya enggak lama karena saya pakai SSD jadi prosesnya ya, lumayan cepat juga <tuh> Oke, okay, ini booting normal ya. teman-teman saja. Enaknya nunggunya sambil ngopi juga. Yang doyan ngerokok sambil ngerokok ya, enak. Ini nama bebas. Bebas mau teman-teman kasih nama siapa, nama sendiri bebas ya. <tuh> saya kasih nama user aja karena ini laptop orang juga gitu password nanti sajalah bisa dibikin nanti di kontrol panel oke okay, next saja lanjut next next saja ya pokoknya di proses ini teman-teman itu next next saja gitu next next saja ya oke okay, di sini nah ada yang high high juga ya Hmm, ini ditunggu saja bentar lagi kita memasuki desktop Sekisaran. nah di proses ini eh, diutamakan jangan sampai laptop kehabisan baterai ya kalau kehabisan baterai itu bisa menyebabkan hard disk atau kita mengulang lagi dari awal ya. Paham ya? oke ditunggu nah ini adalah tampilan awal kita sudah menginstal Windows, jadi di desktop itu dia tidak ada apa-apa. Di laptop itu tidak ada aplikasi kayak Photoshop, Corel Draw atau yang lainnya nggak ada ya. Paling bawaannya pemutar musik, kamera kayak gitu, paling kayak gitu. Teman-teman nah, atur ini juga ya, biar gampang untuk men-setting nanti kayak gitu. Di sini kita cek spesifikasi laptopnya Nah di sini belum teraktifasi ya belum teraktifasi cara mengaktifasinya juga eh, gampang ya ada di video saya yang lain nggak eh, sampai 2 menit langsung teraktifasi kayak gitu <tuh> Oke kita connect cobaek internet ya? Dan ini wifi -nya langsung nyambung ya teman-temannya, meskipun kita belum menginstal driver. Asus Windows 10 emang seperti itu ya, jadi tanpa install driver, eh, WiFi-nya bisa nyambung. Tapi meskipun bisa nyambung, ini tidak berfungsi maksimal. Artinya dalam beberapa hari atau beberapa bulan, WiFi-nya akan error kayak gitu. Nah, hmm, nanti saya akan masih tahu tentang cara menginstal atau mendownload drivernya ya yang cocok yang sesuai gitu yang kompatibel sama mereknya ya. Oke okay, sekarang kita di proses atau cara menginstal atau mendownload driver ya yang cocok yang kompatibel yang pastinya tidak error ya karena tadi proses install Windows sudah selesai maka selanjutnya yang kita lakukan yang kita butuhkan adalah driver. Karena fungsi driver sendiri untuk memfungsikan fitur-fitur kayak USB, WiFi, Bluetooth, eh, display, true speaker sonic ya, yang kayak gitu itu perlu driver itu. Ya. Tanpa driver fungsinya tidak maksimal, ya. Jadi ibarat speaker meskipun dia 100% suaranya kecil, nah itu contohnya kayak gitu ya tidak maksimal. Oke caranya gampang. Yang pertama teman-teman konekin -teman dulu wifi-nya ke internet ya, karena tanpa internet nih teman-teman nggak bisa download. Bener nggak? Iya, nggak bisa download tanpa internet nggak bisa download. Jadi dikonekin dulu, selanjutnya. Buka browser, terserah Chrome Mozilla saya pakai Edge ya, biasanya. Dan disini, tulis driver support sesuai merek e, laptop teman-teman ya. Terserah merek laptop teman-teman apa. Yang penting, ini prosesnya sama, sama prosesnya sama, e, caranya sama juga. Oke, ketika udah di-Enter saja, nanti e, kita pilih website resmi eh, yang paling pertama gitu ya. Nah, yang paling pertama ini website resmi yang sudah menyediakan driver untuk laptop kita. Di tampilan ini, teman-teman pilih laptop dan pilih software ya, software. Oke, dan teman-teman Klik Enter, download Center ya. Nah, oh. nah, di sini teman-teman yang harus lakukan adalah memasukkan SN atau tipe merek atau SN ID kayak gitu ya. Itu SN ada di belakang atau di bawah laptopnya. Silahkan teman-teman cek di bawah laptop SN ID atau SN. Kalau saya hanya mengetik apa tipenya aja ya ini akan muncul otomatis dan kita klik driver dan ini oke selanjutnya yang harus perhatikan eh, yang harus teman-teman perhatikan ya di sini pilih Windows yang sesuai teman-teman pakai ya ini ada windows 8 windows 7 windows 10 ya karena saya pakai windows 10 saya download drivernya untuk windows 10 kayak gitu oke cara ngeceknya cara ngeceknya yaitu klik uh, Explorer di sini di diskisi ini saya kanan dan pilih properties di properties itu nanti akan kelihatan windowsnya sini ada Windows 10 nanti sistemnya bisa kelihatan di sini 32 atau 64 Oke okay. jika teman-teman sudah bisa eh sudah tahu maka kita lanjut mendownload dan tentukan Windows apa yang kita pakai kayak gitu. saya pakai Windows 10 64 bit nanti akan tampil driver-driver yang 100% cocok, kompatibel dan pastinya tidak merusak laptop Oke? Okay. selanjutnya ini tinggal klik-klik saja bahkan download ya saya sarankan ini download semua ya teman-teman download semua meskipun sebagian orang itu mendownload driver hanya yang penting-penting saja Oke, contoh driver sound, driver PGA, driver bluetooth itu yang penting-penting saja. Tapi saran saya teman-teman download semuanya ya sampai semua driver PGA kayak gitu, driver mosfet, wifi gitu ya agar eh, jangka pemakaiannya pun permanen kayak gitu, nggak beberapa bulan error, beberapa bulan error gitu ya kayak gitu. nanti saya akan contohkan cara menginstalnya ya setelah selesai mendownload e, saya contohkan satu saja cara menginstal apa ya menginstal e, bluetooth gitu ya atau modspad kayak gitu oke kita pergi ke folder download Mana yang udah beres? Nah, kita akan men menginstal e, Bluetooth dulu ya. Kalau install sama saja. E, cara install sama saja. Masih teman-teman install driver PG atau sound sama aja. Yang penting, teman-teman klik Setup Titik ya. Dan ininya aplikasi. Oke, okay. tinggal klik dua kali dan prosesnya gampang sekali teman-teman itu hanya tinggal izinkan next izinkan next izinkan next gitu saja ya kayak gitu saja e... mungkin e, kalau misalkan teman-teman menginstall driver VGA ya, nanti akan kedip-kedip ya e, layarnya nah itu bukan error ya itu normal bahwa driver VGA itu emang kayak gitu install driver VGA itu pasti kayak gitu kedip-kedip itu normal bukan error ya ini cara nginstallnya seperti ini aja ya teman-teman ya gampang jika teman-teman belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar eh uh, atau nanti saya kasih cara lagi jika belum paham ya <tuh> nah, ini saya sudah sharing tentang install Windows dan download ataupun install tracker oke okay. paham ya eh uh, Mungkin segitu sampai sini saja untuk sharing eh, ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang teman-teman yang sudah subscribe terima kasih juga ya. Oh eh, ya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya agar channelnya berkembang. Semangat juga dan lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Ini cara ngecek eh, drivernya di sini nah ini drivernya sudah lengkap dan sudah 100% jangan lupa eh, kalau video ini membantu subscribe, like jika eh, sempat ya share ya kalau tidak suka ya maaf aja kurang bagus cara menjelaskannya ya karena saya kurang pandai berbicara oke eh, cukup sekian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan tetap sehat